Kembali lagi bersama saya di channel ini Channel Fakta Dunia Gaib Dan kali ini saya ingin membahas tentang Para lembut makhluk halus Semuanya menangis Demi kehadiran Sang Hyang Sabdo Palon Kok bisa? Perlu kalian ketahui ternyata Sang Hyang Sabdo Palon itu Adalah gambaran dari Sang Ilahinya Orang Jawa Dan Sabdo Palon ini sendiri merupakan Makhluk yang paling tua Atau demit yang paling tua Sesepuhnya para gaib di tanah jawa Bukan di tanah jawa tapi di seluruh dunia dan kehadirannya ini membuat seluruh bangsa gaib menangis. Tonton sampai habis jangan skip Tonton video ini sampai habis supaya kalian tidak gegar paham dan benar-benar memahami video ini dengan sepenuhnya. Saya ingin membahas Sabdo Palonaya Genggong yang membuat makhluk-makhluk gaib menangis. Ternyata, dalam silsilah Jawa, dalam cerita Jawa, sosok Sabdo Palonaya Genggong ini merupakan sosok gambaran ilahinya orang Jawa. Itu orang Jawa. Dan gambaran sosok Sabdo Palonoyo Genggong ini menjadi sosok pribadi yang memang terbentuk secara karakter. Dimana sosok Sabdo Palon ini merupakan uh, abdi setia yang dinasih kepada tuannya. Dimana Sabdo Palonoyo Genggong ini merupakan abdi dalam para raja-raja terdahulu. Dan dimana Sabdo Palonoyo Genggong ini, dia tidak akan pernah memiliki raga. Karena kodratnya, dia adalah sang pemilik alam gaib itu sendiri. Dia adalah pemilik alam nyata Itu sendiri Sehingga dia tidak akan pernah memiliki raga Karena dia bukan makhluk gaib Tapi dia juga bukan makhluk nyata Jadi dia bukan makhluk gaib Dia bukan makhluk nyata Tetapi dia juga bisa menjadi makhluk gaib Dan dia juga bisa menjadi makhluk nyata Jadi cara kodratnya dia bukan Bukan sosok makhluk gaib Dan dia juga bukan sosok makhluk nyata Dan dia sendiri tidak akan pernah memiliki raga Karena semua raga Itu adalah buatan dia itu dalam cerita jawa Dan dimana kehadiran dia Itu membuat seluruh bangsa gaib merindu Kangen Merindukan kehadiran sosok bapa Sosok bopo Yang begitu baik Yang begitu belas kasihan Yang begitu lemah lembut Yang begitu merendah Sosok seorang bopo yang begitu sempurna Dan sosok Sabdopalon Palon ini sendiri Yang memiliki banyak sekali Keistimewaan Walaupun dia kelihatan tidak berdaya, kelihatan rendahan Ternyata dia begitu setia Sangat setia kepada tuanya Apalagi di dalam cerita-cerita Jawa terdahulu Dia begitu setianya kepada junjungan-junjungan dia Dan dia begitu memuja dan memuji junjungan-junjungannya Dimana setelah dia kecewa kepada momoannya sebelumnya Dia pergi meninggalkan dunia ini Dan dia berjanji untuk kembali lagi, saatnya nanti, di mana Satrio Piningit, Satrio Pinandito, Satrio atau Ratu Adil kembali lagi ke dalam dunia ini. Karena sang Ratu Adil, Satrio Piningit, Satrio Pinandito, dia yang akan menjadi perantara untuk kembalinya Sabdo Palonoyo Genggong. Jadi Ratu Adil itu digunakan sebagai perantara. Jadi di mana Ratu Adil ini menjadi momongan dari sang Sabdo Palon. Dan sang Ratu Adil ini sendiri, dia juga merupakan manusia setengah dewa. Dimana dalam kisah, apalagi di dalam ramalan Jayabaya meramalkan bahwasanya Ratu Adil ini sendiri merupakan manusia setengah dewa, dan dia merupakan titisan atau utusannya pedara Indra. Jadi, sang Ratu Adil ini sendiri, dia memiliki kekuatan memiliki kemampuan bisa mengatur cuaca, bisa mengendalikan cuaca, sebagaimana halnya sang dewa Indra. Karena Sang Ratu Adil ini sendiri pasti juga akan diberi kuasa Kuasa dari Dewa indra itu sendiri Dan Sang Ratu Adil ini sendiri dididik di pulau gulawantah dan di oleh seorang Sabdo Palon Dimana Sabdo Palon ini sendiri merupakan sosok yang sempurna dan istimewa Dimana Sabdo Palon ini sendiri merupakan danyang atau lelembut tertua di Nusantara Sehingga para lembut-lembut lainnya menghormati dan ibaratnya kalau orang Jawa itu bilang ngaji nih menghormati menyegani sosok Sabdo Palon jadi kalian jangan salah kaprah ternyata Sabdo Palon ini dia tidak pernah marah dia itu sosok yang rendah Sabdo Palon ini sendiri merupakan sosok yang sempurna secara istilah Jawa dan secara karakter dia juga sempurna karena dialah yang menjadi abdi setia dari para raja-raja terdahulu di Tanah Jawa dan dialah yang menjadi Pak Momong, anak cucu, buyut, cicit para raja-raja terdahulu di Tanah Jawa